Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mendapatkan uang, pulsa, kuota internet dari aplikasi dan aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi cashpop aplikasi ini saya rekomendasikan karena memang terbukti membayar Oke setelah terbuka kemudian segala perizinannya kita izinkan saja berikutnya kita pilih daftar jika kalian belum memiliki akun kemudian silakan buat ID lalu hubungkan ke akun Google berikutnya silahkan kalian masukkan untuk ID referral saya yaitu Syam Kapuks, pakai X ya dan kalau kalian masukkan kode referralnya kalian akan mendapatkan langsung koin 10.000 wow, mantap ya kemudian pilih oke okay. berikutnya untuk persyaratan dan kebijakan serta umur di atas 14 tahun kita setujui. jika sudah kemudian kita pilih oke okay. Kemudian untuk aplikasi ini akan meminta izin tampil di atas aplikasi lain. Di sini kita pilih setting, kemudian pilih aplikasi CashPop, lalu izinkan tampil di atas aplikasi lain. Oke, jika sudah kemudian kembali, kemudian aplikasi ini juga meminta untuk izin akses penggunaan. Kita pilih lagi di sini setting, kemudian pilih aplikasi CashPop, dan kita izinkan untuk aplikasi penggunaan. Setelah itu, lalu pilih OK. Ya, untuk proses penyiapan sudah selesai. Berikutnya di sini ada beberapa tutorial, bisa kita lewati ataupun kita ikuti. Jika sudah, kemudian kita mulai. Ya, di sini saya langsung mendapatkan koin Rp15.000. Jika sudah, kemudian kita klik ikon tombol Home yang ada di bagian atas sebelah kiri. Berikutnya untuk mendapatkan koin, di sini ada beberapa cara. Yang pertama kita gunakan di sini Offers. Ya, di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan koin ya. Mulai dari menginstal aplikasi, kemudian follow akun Instagram. Dan setelah kita melakukan follow akun, berikutnya kita akan mendapatkan koin sesuai yang dijanjikan. Contoh di sini saya akan memfollow akun Instagram dari Excel Aksiata. Tentu saja di sini kalian harus memiliki aplikasi Instagram ya. Kemudian selain follow Instagram, di sini juga kita bisa follow akun Twitter dari Excel Aksiata. Pokoknya banyak sekali ya cara-cara untuk mendapatkan koin. Kemudian di sini pun ada event. Di dalam event ini kita bisa mengisi survei dan juga bermain game. Berikutnya di sini ada lagi app coin. Di sini jika kita menggunakan aplikasi yang telah direkomendasikan oleh aplikasi Cashbox, maka kita akan mendapatkan koin ketika akan membuka aplikasi Cashpop. Seperti contoh di sini ditampilkan beberapa aplikasi yang sudah nggak asing lagi ya. Dan nanti kita akan mendapatkan koinnya ketika membuka aplikasi Cashpop. Nah, ini koin saya udah 20.000 ya karena tadi sudah follow akun Instagram dari Excel Aksiata. Kemudian sekarang untuk contoh saya membuka aplikasi Cashpop setelah menjalankan beberapa aplikasi yang direkomendasikan dan lihat saya di sini mendapatkan bonus 11.000. wow mantep ya. Nah, di sini selama dua minggu saya sudah berhasil mengumpulkan koin sebesar 242.000. Padahal saya di sini jarang sekali ya mengikuti survei, kemudian install aplikasi ataupun main game. Hanya saja saya sering membuka aplikasi ini setiap harinya. Kemudian jika kalian sudah memiliki poin sebesar ini, misalnya 200.000, kalian bisa menggunakannya dengan pulsa ataupun uang. Dan untuk menukarkan koin, kita pilih saja redeem. Kemudian di sini kita bisa menukarkannya dengan pulsa, paket internet ataupun uang tunai. Kita pilih uang tunai. Dan di sini untuk menukarkan dengan uang Rp10.000, kita harus menukarkan koin 200.000. Mudah sekali ya. Koin yang kita nilai besar 200.000 hanya bisa ditukarkan dengan uang Rp10.000. Ya, di sini saya lebih memilih menukarkannya dengan pulsa ya. Kita kembali, lalu pilih pulsa, dan untuk koin yang ditukarkan dengan pulsa ini cukup kecil ya, yaitu hanya 120 ribu saja. Ya, langsung saja kita pilih, kemudian kita isi untuk data yang dibutuhkan seperti nama lengkap, nomor HP, email, serta kode pos. Setelah itu pilih ajukan. Namun sebelumnya di sini ada pemberitahuan ya, bahwa untuk proses penukaran pulsa maksimal 2x24 jam tetapi setelah saya coba prosesnya ini cepat ya hanya beberapa jam saja. Oke di sini kita pilih ajukan, kemudian pilih oke OK untuk konfirmasi. Ya, sudah selesai dan tinggal kita menunggu saja ya maksimal 2 kali 24 jam. Dan tidak lama kemudian setelah beberapa jam, 3 atau 4 jam pulsa tersebut ternyata masuk ke nomor saya. Ya, di sini ada SMS bahwa untuk pengisian pulsa 10.000 berhasil. Dan ketika kita buka untuk aplikasinya, untuk koinnya ini sudah berkurang ditukar dengan pulsa 10.000. Ya, di sini ada laporannya ya, terpotong 120.000. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mendapatkan uang dari aplikasi CashPop. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.